Halo semuanya, balik lagi ke channel Opa dan kali ini ada berita yang akan Opa share melansir dari laman All tentang peringkat reputasi brand girl group untuk bulan November. Institut Reputasi Perusahaan Korea telah merilis peringkat brand value atau reputasi brand girl group di bulan November. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh institut tersebut di bulan November, Blackpink berhasil mempertahankan posisinya sebagai peringkat pertama selama 6 kali berturut-turut. Yang kemudian diikuti peringkat kedua, New Jeans, dan peringkat ketiga adalah IVE. Blackpink terus menduduki top chart dengan indeks reputasi brand mencapai 5,6 juta, dan mengkokohkan mereka sebagai grup-grup yang terus menempati urutan teratas dalam reputasi brand. Selama 6 kali berturut-turut. Sedangkan di urutan kedua ada New Jeans dengan indeks reputasi brand sebesar 5,4 juta. Yang membuat mereka melompat dari peringkat 5 di bulan Oktober kemarin dan menjadi peringkat kedua di bulan ini. Sedangkan IVE tetap berada di posisi ketiga dari bulan lalu dengan indeks yang naik 6% dari bulan lalu sebesar 4,4 juta. Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi penggemar, liputan media, interaksi, dan indeks komunitas dari berbagai gergrup. Analisis Big Data menunjukkan istilah yang paling sering dikaitkan dengan Backping adalah Performing, Record Setting, dan Advertising. Di sisi lain, analisis kata kunci dari anggota lainnya melihat dari tour dunia, Instagram, dan konser sebagai istilah yang paling sering dicari. Selain dari ketiga grup tersebut, ada pun ger-grup lain yang masuk ke dalam 10 besar di bulan November ini, yaitu Twice tetap bertahan di posisi keempat, Sedangkan Girls' Generation harus turun di posisi kelima setelah di bulan lalu menempati peringkat kedua. g Idol naik ke peringkat 6 dari bulan lalu yang menempati di peringkat ke-11, sedangkan Oh My Girl tetap di posisi ketujuh. Namun Red Velvet harus puas dengan turun dua peringkat di bulan lalu ke peringkat ke-8. Mama naik dari peringkat ke-12. Dan yang terakhir, Lee naik dari peringkat ke-13. Artinya kalau kita melihat dari bulan ke bulan reputasi brand ini, persaingan dari ger group itu makin besar, teman-teman. Dan Blackpink mengkokohkan namanya sebagai ger group yang paling berpengaruh dalam reputasi brand di dunia K-pop dan global. Oke, okay, itu tadi postingan Opa kali ini. Dan seperti biasa, yuk kita like. Komen dan subscribe biar Opa bisa makin tembus 1000 subscriber di tahun ini And see you again di postingan selanjutnya